Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ngaos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama saya Hasan Mawardi. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang hal-hal yang terkait dengan psikologi Islam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada sesi ini, tema yang diajukan oleh tim untuk kita bahas adalah Motivasi. Apa yang menggerakkan seseorang melakukan sesuatu? Kenapa sahabat-sahabat, teman-teman mau pergi ke sebuah tempat, mau menghadiri sebuah undangan, Mau belajar, mau makan, mau minum atau melakukan sesuatu Apa yang mendorong Anda mau melakukan itu semua Dalam psikologi orang biasanya ini disebut dengan motif atau motivasi Yaitu sesuatu yang mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu apa yang mendorong Anda untuk melakukan ini dan itu? Atau tidak melakukan uh, ini dan itu? Berbagai teori motivasi, banyak sekali bisa kita baca dari berbagai buku. Salah satunya yang ingin saya sampaikan di sini adalah teori motivasi dari Abraham Maslow dengan teori hierarchy of need. Kebutuhan menurut Maslow adalah yang mendorong seseorang Berbuat sesuatu Dan kebutuhan itu Itu berleper-leper Bertingkat-tingkat Dari yang paling rendah Sampai yang paling tinggi Menurutnya Kebutuhan itu dibagi Menjadi lima level Yang pertama Kebutuhan fisiologis Atau kebutuhan dasar manusia Sandang, pangan, papan, seks Ya ini adalah kebutuhan dasar seseorang. ya, nggak jauh dari perut dan di bawah perut. Dan orang akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Berbagai aktivitas akan dilakukan agar dia kenyang. Agar kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan terhadap rasa aman. Ketika kebutuhan pertama dasar terpenuhi, kebutuhannya akan naik ke level berikutnya, yaitu kebutuhan terhadap rasa aman. Saya ingin bebas dari berbagai gangguan. Saya ingin tentram, ingin damai, ingin hidup enjoy. Ya, Bagaimana mungkin itu bisa kalau masih banyak potensi-potensi ancaman di sekitar saya. Karena itu setiap orang akan membayar berapapun untuk mendapatkan rasa aman itu. Mungkin akan menyewa bodyguard atau sebuah kompleks, sebuah perumahan akan bersama-sama menyewa tenaga keamanan di sebuah perkampungan bagaimana supaya rasa aman itu terpenuhi. Mungkin mereka akan sepakat poskamling dan berbagai upaya-upaya yang lain sehingga Kebutuhan terhadap rasa aman ini dapat terpenuhi Percuma, uang banyak Kebutuhan mobil bagus, rumah bagus Tapi keamanan tidak terjamin Itu yang kedua Yang ketiga, ini lebih tinggi Setelah kebutuhan dua kuburan pertama ini terpenuhi Orang akan beranjak ke kebutuhan yang ketiga Yaitu kebutuhan dicintai Kebutuhan disayangi oleh orang lain Kita ingin disayangi Kita butuh kasih sayang Kita butuh cinta dalam hidup ini Rasa aman saja tidak cukup Kebutuhan pokok terpenuhi juga tidak cukup Tapi saya ada kebutuhan yang lain Dicintai oleh orang lain Dan untuk memperoleh kebutuhan ini Mungkin orang akan melakukan apa saja sehingga terpenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang ini. Dan yang keempat, ini yang lebih, lebih tinggi lagi, adalah kebutuhan terhadap pengakuan sosial. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, rasa aman terpenuhi, dicintai banyak orang, kebutuhan yang lebih tinggi dari itu adalah Anda ingin pengakuan dari orang lain, ingin mendapatkan status sosial, sehingga Anda melakukan upaya-upaya tertentu Melakukan bakti sosial Atau Anda sekolah yang tinggi Anda menyumbang ke masjid sangat besar Pergi haji Dan berbagai hal yang lain Yang kira-kira dapat meningkatkan status sosial Anda Sehingga diterima oleh masyarakat sekitar Ini kebutuhan yang keempat Ya. Kebutuhan kelima adalah kebutuhan yang tertinggi menurut Maslow adalah aktualisasi diri yaitu saya melakukan sesuatu karena memang saya ingin melakukannya karena saya bahagia melakukannya bukan untuk mencari makan bukan untuk mencari rasa aman saya sudah terjamin, Indonesia cukup aman melakukan aktivitas aktivitas apapun, ya. Saya juga tidak krisis cinta banyak orang yang mencintai saya. Saya juga tidak tidak juga butuh pengakuan sosial, ya. Saya sudah punya jabatan. Saya juga sudah baik di masyarakat maupun di tempat kerja, jabatan saya sudah cukup tinggi, ya. Yang saya lakukan adalah... Karena saya memang benar-benar ingin melakukan itu. Dan karena itu adalah kebutuhan saya. Jika tidak saya lakukan, mungkin saya akan stres atau tidak bahagia. Karena itu saya melakukannya. Ada orang yang setiap hari Jumat berbagi makanan. Bahkan di hari-hari yang lain, dia senantiasa berbagi makanan ke beberapa panti-panti asuhan. Tidak sama sekali dipublis. Bahkan dia tidak mau aktivitas e baiknya ini dip dipublik, diketahui oleh orang lain. Dia melakukannya secara diam-diam. Nah, orang seperti ini adalah contoh perilaku yang dilakukan berdasarkan... Kebutuhan tertinggi Yaitu aktualisasi diri Nah kebutuhan yang ini Hampir sama dengan Dalam tradisi Islam Hampir sama dengan ikhlas Yaitu melakukan sesuatu Murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala nah, Namun bedanya ya, Ikhlas lebih tinggi Dari hanya sekedar aktualisasi diri Kalau aktualisasi diri itu Targetnya adalah kepuasan Diri kita Ya ada ego masih di situ, namun ikhlas yang kita puaskan bukan diri kita tapi sang pemilik kita yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan khawatir ketika seseorang berbuat ikhlas, Allah sama sekali tidak membutuhkan kebaikan-kebaikan ibadah-ibadah atau apapun yang kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas, yaitu di atas aktualisasi diri tadi, seluruh manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, In ahsan tum ahsan tum liangfusikum wa in asa falaha dan beberapa ayat lain yang sejenis dengan ini. Kalau kalian berbuat baik, maka itu untuk kalian. Dan kalau kalian berbuat keburukan, dampaknya juga akan kembali kepada kalian sendiri. Seandainya seluruh makhluk ini taat, sama sekali tidak akan menambah kemuliaan Allah. Seandainya seluruh makhluk ini membangkang, bermaksiat kepada Allah, sama sekali tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah, wallahi, Allah itu Maha Kaya. Tidak sama sekali butuh terhadap apapun, terhadap siapapun. Demikian untuk sesi ini, sahabat-sahabat ngawas yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang akan tergerak melakukan sesuatu karena motivasi yang dimilikinya. Ada motivasi yang rendah dan ada motivasi yang tinggi. Bagi sahabat-sahabat, teman-teman yang menganggap... Channel ini bermanfaat, mohon share kepada yang lain agar manfaatnya semakin luas. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa'allahu'l-mu'afiq ila akhwamid tarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.